tara tinggal menunggu satu hari lagi. Pacet baru sudah ada. Semua serba ada. Chomong. Asbu sudah ada di hati. Dengan... Chomong. Tapi kita adalah kawan. Semua marutang